Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara Sumut untuk periode 12 hingga 18 Oktober 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10, 20 tahun naik 146,54 rupiah per kilo menjadi 2524,33 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun Rp1.964,54 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.147,02 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.262,15 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.325,55 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.350,29 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.409,32 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.457,86 per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.524,33 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.518,12 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.482. 33 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp dua empat per kilo, sawit umur 24 tahun Rp dua tiga per kilo dan sawit umur 25 tahun dua ribu rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan rp 1117319 per kilo, dan harga kernel RP5, 211, 44 per kilo dengan indeks K91,52 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.